Nah sunnahnya ketika, ketika kita berbuka, bilang Bismillah. Bilang apa? Bismillah. Kemudian yang pertama kita buka dengan rutob. Rasulullah membuka puasanya dengan apa? Rutobat. Kalau tidak ada rutobat, tamarot. Baru kemudian rutob itu korma yang masih coklat-coklat. Kalau sudah nggak ada pakai korma tamar, tamar itu yang hitam itu. Kalau nggak ada hasa, hasawat minma. Kalau tidak ada Rasulullah minum air. Jadi sunnahnya korma dulu, baru air, air putih. Korma dulu. Ya. Apakah harus ganjil? Tidak harus ganjil. Datang korma dalam jumlah ganjil, kata Syekh Uzaimun Rahimahullah, cuma ketika hendak makan korma, ketika hendak id dan tidak dikiaskan. Tidak dikiaskan, karena yang penting makan korma. Dua, empat, lima, tujuh, terserah. 25 puluh masalah. <Susur> kalau kita korma, kalau saya korma, buka puasanya sekedar syarat saja, pokoknya satu, dua, selesai langsung saya ambil gorengan ya Tapi kalau di Madinah, orang-orang Arab itu menikmati kurma Mereka makan kurma satu sampai tujuh Sampai mereka nikmati benar-benar kurma itu makanan kesukaan mereka Kalau saya nggak terlalu ya punya korma satu, dua, tiga langsung Tahu isi ya <laughs> Tapi maksud saya Kita jalani sunnah, jalan kenapa? Sunnah ya. Terus Ustadz boleh berdoa dengan doa misalnya Dzahaba dzama'u wa thallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. hutang hadis ini menurut ulama dhaif dan hasan tapi enggak ada masalah. Baca aja. Tapi setelah kita minum, setelah kita minum tadi bismillah makan korma, dan gorengan terus kita minum. Setelah minum kita bilang dzahaba dzama'u, telah hilang dahaga. Wa thallatil uruqu dan bahwasanya tenggorokan sudah basah. Wa tsabatal ajru kalau kita boleh berdoa, orang berdoa Allahumma lakasur, tidak ada masalah. Doa, asalnya doa bebas. Tapi tidak dikatakan itu hadis Nabi karena hadisnya zaif. Terutama orang juga, para ulama juga bermudah muda dalam hadis yang zaif, kalau hanya sekedar fadayul Ahmad. Doa disyariatkan.